bagi para sahabat Leslari manapun, kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Tentunya, masalah drama, follow, dan gak follow akun masih berlanjut. Persahabatan dari sebuah postingan dari IG Rizky Bilar, nih, para sahabat, ya, yang mau sebuah uh, kalimat caption dituliskan tanpa masa basi biar orang gak berpikir hubungan gua retak. Ya, udah, gua ajarin aja nih caranya. Wow! Luar biasa banget persahabat ya Rizky Bilar semalam pundung nih Gara-gara akun instagramnya nggak di follow oleh Papa Daniel persahabat ya Sampai membuat kita tentunya ketawa bahagia nih Melihat kegesrekan dari keluarga besar Rizky Bilar Postingan tersebut juga telah diripost kembali Oleh Haikun Leslar Lovatix Ada kalimat caption juga dituliskan Keluarga Sri Mulat bisa diam gak sih? mencape gue ngakak ompening kok dari tadi itu persahabatan. Ya? <gifat> semua fans pastinya ketawa bahagia melihat kegesrakan dari keluarga besar Rizky Billar mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Billar tentunya selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggar postingan dari IGsnya Bang Adlin Semalam persahabatnya luar biasa tentunya bos yang sangat baik Rizky Bilar untuk memberikan penginapan villa mewah untuk karyawan-karyawannya, persahabatnya seperti Fali Akbar dan Mas Gongli memang luar biasa. Tentunya, villa mewah ini dipersembahkan untuk karyawan tercinta dari Rizky Pilar. ya bukan kaleng-kaleng selalu memberikan kebanggaan untuk kita semua para fans. Berikutnya, kita lihat juga di sini ada sebuah hubungan momen Bang Adlin, Mas Gongli, dan Fali Akbar. Prosabat, ya, yang terlihat sangat ceria bahagia, tentunya. Mendapatkan penginapan yang super mewah, para ya kita makin bangga, makin bahagia. Menilakan Leslar, mudah-mudahan mereka selalu berikan kesehatan, kelancaran, dan tentunya kebahagiaan. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga semalam di sini ada yang datang, para sahabat ya, Bang Boril tentunya ikut juga ke vila di Bogor persahabat ya, semalam pada kumpul bersama membuat kita semakin senang dan bahagia persahabat ya Alhamdulillah Bang Borul juga ikut untuk merayakan ulang tahunnya Bang Eno nih yang mana tentunya semalam juga Bang Eno sedang bakar-bakar nih persahabat ya, luar biasa keseruan semalam membuat kita semakin bahagia melihatnya untuk Lesti dan Rizky Bilar mudah-mudahan selalu berikan rezeki yang berkah Amin Ya robal alamin Lompok singan tersebut juga persahabat tentunya baik sekali komentar dan respon dari para fans Salah satunya ada komentar dari akun Instagram 2043 under Kosami mengatakan dalam kolom komentar Ada bau-bau freeway di alam terbuka ini mah Wow, pasti akan ada kejutan yang ter terduga persahabat ya Mudah-mudahan saja ada kabar baik, ada kabar terbaru soal acara rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya, para sahabat, di sini kita lihat ada sebuah postingan yang mana jawaban komentar dari Ayah Kejora untuk Rizky Bilar yang berkomentar di akun Instagram pribadinya, Ayah Kejora. Para sahabat, ya, kita lihat jawaban Ayah. Di situ mengatakan boleh atuh. Wow, dengan senang hati terbuka bersahabat ya. Tentunya Rizky Bilar boleh ikutan untuk foto bareng keluarga besar Dede DLS ini. Luar biasa tentunya dukungan dari Ayah Kejora juga sang calon mantu. Semakin terbuka bersahabat ya. Mudah-mudahan keluarga mereka diberikan selalu kebahagiaan bersahabat ya. Pusingan tersebut juga telah di kembali oleh akun Habberat Kota Sultan. Ada sebab kalimat caption juga dituliskan Ayah kejorah anak mantunya pundung tuh ya Gara-gara gak -gara war sahabat ya Bayang di manjeri komentar juga dalam postingan tersebut yakni dari akun Instagram Sandot saya yang berkomentar Drama Osas cari bapak baru Aduh bikin bengek banget bersahabat ya Pagi-pagi sudah dibuat bahagia ketawa nih oleh Tentunya keluarga Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya kita mendapatkan info penting Pak ya jangan sampai lupa Kita tentunya semua para fans harus kompak Mendukung Rizky Bilar Dalam nominasi Celebrity of the Year Pak ya Di acara Info Infotainment World 2021 Kita wajib vote, kita dukung, kita support, kita doakan yang terbaik Mudah-mudahan Rizky Bilar bisa mendapatkan penghargaan Pak ya Tentunya kita buktikan Mudah-mudahan ini adalah kado spesial hari pernikahan Rizky Bilar sahabat ya Mudah-mudahan kita selalu kompak dan solid mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita Selanjutnya para sahabat sini ada klarifikasi dari Kak Nova semalam ya Kita lihat juga di unggahan terbarunya Kak Nova mengunggah sebuah postingan Papa Daniel yang sedang tertidur para sahabat ya dan kita lihat juga ada sebuah handphone di sampingnya, perhatikan persahabat ya. Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Nova. Sepertinya malam ini, Papa Daniel gak bisa follow Rizky Bilar. Tadi Papa nungguin cara follow-nya, terus Papa ketiduran gara-gara iki kelamaan kasih taunya. Langsung gercep Rizky Bilar berkomentar dalam postingan tersebut. Padahal HP-nya di sebelahnya gak ada yang tahu password HP-nya. <laughs> Selanjutnya komentar juga diberikan oleh Rizky Bilar, Pak, sahabat ya, disitu tertuliskan besok ingetin Kak Nopah malu sama orang masa dedek di follow anaknya enggak aduh kayaknya kegagutan mulai dirasakan juga oleh Rizky Bilar, Pak, sahabat ya, mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga besar ini dan kita perhatikan dalam postingan foto tersebut, persahabat ya. Ada foto kebersamaan kedua keluarga, semakin bahagia melihatnya. Mudah-mudahan tentunya hubungan keluarga. Lesti dan Rizky Bilar selalu erat dan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan. Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbarunya, persahabat. Mudah-mudahan ada vitamin bahagia, ada kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Bilar. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin ini loh, kabar dan informasi terbaru di pagi hari. Ini bagaimana tanggapan kalian setelah gambar komentar. Buatlah mengecamkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.